Uh, pesta. Entar ya, ya oh, nah. nah, pesta jadi ini. Anda, memang nih tamu-tamu di sini. Gar ganteng-gar ganteng gar soa soa dengan apa kita. Pengena, eh, mama, kita lebih itu yang di ujung sana, dipikang mas uh, serap sekali be. Mas gimana le be? Yang di ujung, yang di, yang di piring panjang itu, aduh, besar sekali. Dp bumbu bumbu meresap. Memang dia asam manis begitu sih. Mar, aduh, halus. Bar itu kita rasain ikan mas, halus no, sekali betul le anjuk. Bodok pengen ini tuh dia? Anjuk ini lu. Bukan bukan mas itu. Ngapain bodok nih todeng Tuh deh itu, eh. Ayah, dia tahu ada orang gay kesukuan pengen satu enak. Dobra. Ah, no. Nanda odeng.